Kenapa kamu pas uh, Ome TV kok pakai masker? Ya apa, apa Kan dia tahu aja aku. Uh, aku suka rambutnya. Nanti, nanti. deh ya. Beneran gemes ya rambutmu Kamu sibuk apa sih? Kerjaan boleh ya? Panjang umur Panjang enggak, umur enggak. Terus ngapain? Panjang umur Panjang umur ya Panjang umur ya Iya Kangen banget sih sama kamu Beberapa hari gak ketemu ya? Dua hari kok Dua hari? Tiga eh, dua. Tiga hari kayaknya deh Kamu tinggal di mana? Iya tiga kamu nanya gak? iya aku nanya <laughs> tanggerang oh tanggerang aku suka model rambutnya kayak gini Pone terus pendek udah kamu aja jadi cewek ah aku dulu pernah <laughs> dulu rambutku pernah segitu kok ah oh, bisa so. iya coba buktinya mana sebentar buktinya <laughs> mana ntar aku cariin fotonya kalau masih ya kalau enggak, ya iya, kayaknya enggak ada. Kalau, enggak, kalau... Aduh, enggak ada, kayaknya udah hilang. Oh, berarti kamu bohong. Bentar, aku tak cariin. Enggak, aku serius. Masa bohong? Enggak, enggak, enggak percaya. ya, ini kan tak cari. Oh, nanti aku upload di Instagram aja ya. Jadi, lebih ya? Jangan dong, kita kan ngobrol dulu. Aku masih kangen sama kamu. Ah. Kamu lucu deh, suaranya sendirian. Eh rumah. kamu puasa ke bang Ya, malam ya enggak puasa eh, kamu lah. Puasa ke bang? Malam enggak puasa ya? Aku telepon aku enggak tahu loh Bisa. oh ya btw abangnya ag agama apa Alhamdulillah muslim kalau kamu agama apa oh enggak aku Kristen oh, enggak apa-apa ya kita berteman ya. yang penting saling menghargai lah iya. enggak apa-apa kamu berteman iya. sama muslim iya iya hmm. apa itu kamu enggak takut digigit nggak malah pipinya aku cubit cui, cui. ntar kamu digigit loh. Mau. tetangga kok ada yang digigit sampai, sampai itu apa? korengan. gara-gara kena, kena cakar. biasa, udah biasa. gara-gara kena cakar. Oke, oh, ini cakar macan. <laughs> ntar dicakar cakar, <laughs> ntar kamu di cakar. Kamu sih buka apa? Kuliah atau kerja di sana? Kamu nanya, iya, aku nanya. Kamu nyanyi, kamu gue cepet jawab dong. Hmm? Eh, nyanyi lagu ke nguji dong. Nyanyi apa? Aku gak bisa nyanyi. Kamu aja yang nyanyi, aku dengerin. Jauh jelek, <laughs> cakep gitu Sari kok. Serius jelek, cakep gitu kok. Enggak enggak jelek, cakep. Serius serius. Adek, Enggak apa apa. Adek. Aku mau dengernya. Nggak bisa ngomong r. Coba. <laughs> Coba. Sumur sumur bunder keluar keluar. Ah apa tuh? <laughs> Aku nggak bisa loh. Orang Jawa. Oh iya. Tinggi kamu berapa? Jauh. Tinggi kamu berapa? Ah. Kamu nanya? Iya, aku nanya Kamu nanya? Nanya? Nggak mau ah Kenapa? Rambut banget huh? Rambut kamu Gede banget abangnya Rambut kamu ngegebesin deh Nah, boneka aja nih peluk Sini aku peluk sini, sini. Eh, boneka Sini, sini Enggak, aku maunya peluk kamu kok Aku nggak mau boneka Udah <tuk> mau? <tuk> Udah mau? Kok gak mau? Kabur <tuk> no. Jangan dong Aduh, kenapa dijatuh? Kamu <tuk> sih dijatuhin, gak apa-apa dijatuhin aja <tuk> Perlu? <tuk> Aduh, <tuk> kan? <tuk> ya... Wih, kursinya jalan sendiri. Gula mau kemana? Gula. jatuh. Aduh, Wih. wah, kita cocok ya, Kau Kata cocok ya celanamu sama kaosku cocok ada ininya Coba celanamu Ya kok menit duguan Beb kok hilang Woi Ah maaf mati oh, mati oke okay, oke okay. Aku su aku suka rambut kamu loh Eh aku suka ini hmm? suka Rambut kamu namanya tusukan. Hai, hai, hai, hai, ngomong hai, biru sampai hai, biru. apa? Yang hai, Ngomong apa? hai, satu, satu biru sampai hai, yang hai, satu, satu biru hai, biru hai, biru hai, biru satu hai, biru. Terus? hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Terus? Satu biru, dua biru, satu, satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, enam biru, tujuh ya, biru. <laughs> Coba kamu bilang sumur bundar keluar keluar, ayo. enggak ya, bisa. Jangan gitu dong sayangku. <laughs> eh, kamu nge ngegemesin deh. Coba lihat maskernya. <laughs> Huh? maskernya buka aduh masa masa ngobrol nggak nggak lihat maskernya pakai masker. Ya, siapa? Sini, sini, sini, ya, huh? huh? <laughs> aduh, aku aku ngobrol sama kamu jadi grogi, uh, gerah banget. Uh -uh. Emangnya aku apa, -apa tembak? Nggak tahu deh, kayak apa ya? Hmm. <laughs> Kalah matahariku. <laughs> eh, kamu kok kayak kurus banget? Kamu hmm? nanya Enggak aku cuma ngasih tahu. ngasih tahu. Iya, emang kurus badan gue. Oh, masa sih? Gue udah makan banyak, tetap kurus. <laughs> Mungkin hmm. kamu sasingnya Keturunan kali. Oh mama papa kurus berarti. Iya, aku keturunan keturunan. Oh. keturunan kali. Tapi bagus kok, bodinya, bodinya langsing kayak gitar Spanyol. Yeah. Serius? Kita lihat, lihat itunya lagi. <laughs> lihat apa? lihat itu lagi Lihat itunya. Apa? <laughs> ah, tapi yang penting itu aja nggak kurus lah <laughs> good, good. Hah? gede Iya balonku ada lima balonmu ada dua masa balonmu ada lima <laughs> ada nyiwak mana? Ada nyiwa. mana? Ada nyiwa. mana? mana? coba lihat balonnya ada leno gak <tuk> mau gak mau <tuk> ya <tuk> coba lihat-lihat berdiri aku pengen lihat bodinya langsing seksi mau atau gimana? gak mau gak mau gak mau penasaran aku gak mau Tuh, kamu Gimana? nakal banget nggak mau nggak mau nggak mau gitu kalau kalau deket sini tak cita kepalamu ye yeah. nggak mau kagak Facebookmu kok nggak ada fotonya sih ya aku jarang foto Le ah, gitu ya sering main omet tv iya loh Aku mungkin habis lebaran ya. Waktu kecil, waktu kecil aku, waktu kecil aku sering motor tapi sekarang udah enggak karena bosen banget. Ah, gitu, ya. Entar deh. Aku habis lebaran mau ke Tangerang deh, ya. mau ke Jabodetabek. Nah, jembatan kaca ah, di mana itu? Jembatan kaca, eh, kamu nanya, ya. <laughs> ntar, ntar kita main di sana ya. Kak, ah, kabur. Nggak mau. Kenapa? <laughs> Caca, Bang. He? Eh? Aku nggak boleh kuat, Bang. Aku nggak boleh kuat, Bang. Nggak boleh apa? Nah, terus? Keluar. Ngapain Ngapain aja di dalam? Iya, bantuin malah. Nggak boleh sama Mama. Mama. Mama mama beda ya kan aku Cina. Oh, kamu Chinese? Iya. Oh. Tapi nggak bisa bahasa Cina. Udah gitu Tahunnya tahunnya yang kata aku yang aku tahu yang aku tahu kalau mau ngomong sanjit cap gue kayak gue tujuh kok, harian. Gak kok nggak belajar? Biasanya belajar bahasa Cina gitu. Enggak ah males. Hmm, <laughs> kamu sih malesan Oke okay, besok. Kamu masih sekolah atau kuliah? Ah mageran aku mah. Hmm? Kamu nanya. Tuh ditanya sama. Kamu bertanya. Mama saya nggak cewek. makannya yang Kami banyak nanya. biar tambah semo ini udah makan banyak oh masa K kayak kurus gitu loh tapi seksi kok ini saya tahu mana saya tahu nggak makan tak sakit makan banyak nggak gemuk gemuk <laughs> mungkin sacingan ah nggak makan <laughs> obat tetap aja Aja, hmm. tapi bagus kok. Bodinya kayak gitu, langsing seksi. Aku suka lihatnya. Maskernya, liatin dong. Masa pakai masker? Aku penasaran. Dari, dari awal kita ketemu, aku belum pernah lihat kamu buka masker deh, kayaknya. Iya yeah, kita kenal, ya yeah, mau ngajak kamu Hah? Serius kan kemarin kemarin kita, Bahan. kamu kan belum pernah buka masker kan? Tapi pernah lihat di foto kan. Foto mana? Kamu fotonya di blur semua. Foto <tuk> Instagram SWIG nya. Instagram yeah. kamu di blur kan? Sebentar, <laughs> eh sebentar, satu menit satu menit, pengen lihat. Kenapa, kenapa, kenapa, wah kamu jahat Kamu jahat, kamu jahat Kamu jahat ribu dari Rens TV, pesan buat sahur nasi goreng Bang Jack semangat ya Ah kamu jahat, pengilihan gak boleh Cepetan dong Mana mana? kenapa? hmm? aku suka kayak rambut kamu deh, serius. wah melaut, Lep, lepasin maskernya, pengen lihat, masa aku nggak nggak lihat apa? nggak lihat wajah wajahmu? sekali ini saja satu menit nggak mau Aduh, pusing deh aku tiga yang lama aku terpaksa jangan-jangan kamu kumisan ya enak aja itu kan pakai masker coba liat berarti kamu kumisan nggak ada enak. pakai masker beneran ya Hi. Oh, uh, are you? Are you Korean? Are you? Wait, uh, your room is dark. Bye. I'm sleep. Oh, sleep hardy ma. 그냥 얘기해. I'm Korean. 안돼. Hai moon. Oh he. Bange Bye. Mm. Oh Bye. <laughs> Bye, I'm sleeping. An doe. Gajima. Hakku mau beri ucapan, please. Bye. Cha. Bye. Cha, cha haja? Kurang tidur ya matanya? Iya, kurang tidur lah. Oh kurang tidur ya? Aku beberapa hari enggak tidur. kenapa nyabu? <laughs> Enggak, janganlah Masya Allah, udah toba Oh, berarti pernah? Enggak, jangan Kamu tinggal di mana? Di bumi Di bumi? yo aku di langit lah oh, iya. Serius nanya? Kamu malah bercanda? Hah? Aku bahasa suka. orang mana saya Jawa Tengah kamu mana Jawa Barat. Oh, Jawa Barat mana itu spesifik dong lebih spesifik suka bumi tak oh, namina? <tok> nyari ya Sunda <tok tiasa> etak, etak gelis, etak gelis pisah haaaah? etak gelis pisah sahak namina? ga ngerti ga hah? kok ga ngerti? kamu kan orang Sunda iya tapi ga ngerti ah yang bener aku, su aku suka rambut jalan Rambutnya uh, cantik banget. Malam ini, tiada yang hmm. lain. Hah? Sibuk apa? Disuka kuliah kerja, ibu enggak tahu, atau jadi ibu rumah tangga? terus ngapain? Kuliah, yang kerja? cari sugar daddy. Anjay, udah dapat? Hmm? udah dapat? enggak ada? enggak ada. Oh, pernah dapat sebelumnya sugar daddy gitu? Lu pakai VPN server Korea, Bang? Iya, aku pakai. Hi. Hi. Lagi apa, Ben? I see your video on YouTube. <laughs> Serius? Iya. <laughs> yeah. ah. Aku aku follow tau <laughs> Eh, aku subscribe. Ah, udah lihat. Ini lagi live? Kah? Lagi ya. live kah? Enggak. <laughs> oh, enggak. Biasanya live kan tiap malam live. Iya, yeah, ini aku lagi live kamu di mana hi guys ada yang nonton nggak <laughs> ada tiket kamu di mana kenapa kamu di mana aku lupa aku depok oh depok yes <laughs> Sangat aku lupa uh, nama youtube-nya bang Jack Korea bang Jack uh, eh. instagramnya apa Emang kita belum sana follow ya? belum Coba-coba, ya? ketik. Aku punya temen Depok sih, dia sering ke, ke kota aku. Dia punya... Oh kamu dari mana? Ya, Pekalongan. Oh. Dia punya temen Depok. Cuman dia mm -hmm. sering, sering main ke Indonesia. Dia main ke Indonesia, sering main ke Pekalongan. Dia kayak cari batik gitu. Oh. Kayak dia kayak apa namanya dia itu punya sekolahan gitu jadi sering ke pekolongan hmm. nanti kayak beli seragam di kolongan itu seragam badai gua sekolah oh pekolongan terkenal sama batik. iya dia kayak ya kadang sering jalan-jalan sih temanku itu dia hmm. kayak, bisnis apa itu enggak tahu cuman aku belum pernah kesana aku disuruh disuruh cek kamu main sini ntar ke rumahku gitu cuman aku belum kayak belum ada waktu gitu. Nanti teman koknya sibuk se... nggak juga ya sibuk ya <laughs> kerjaan offline lah di rumah ada kerjaan gitu. Oh. Cuman suruh datang cuman nggak pernah datang sih. Ayolah ke Depok. <laughs> Enggak, kalau ke Depok aku kabari. Oke. Okay. Dep Depoknya nggak nggak tahu sih dia itu kayak punya ada yang apa sih, sekolah SD, SMP, SMA satu jadi satu gitu. Satu yayasan, nah, satu yayasan. Di... Oh, ada pak di, ada? di Depok. Ada enggak tahu juga ya, aku baru hmm. sendiri di Depok. De jadi kayak ma apa, kurang paham sih. Kayak apa sih, yayasan sekolahan mungkin. Hmm. negeri sih ya, apa namanya? Kayak MTs, oh. ma gitu kan. Aku sendiri kurang paham. Hmm. Di daerah mana di Depok? Tahunya Depok, Depok aja <tuh> ya? Ada tapi ya, aku kurang tahu. Aku kurang tahu juga sih ya. Emang kamu, Mungkin bukan, ada. emang kamu bukan orang asli Depok gitu? Bukan? Oh, kamu dari mana aslinya? Aku dari Medan. Oh, pantas, tapi udah lama di ya, Depok atau tak... di situ, cuma ngekos kuliah itu. Makos, aku oh. baru setengah tahun di sini. Oh, baru setengah tahun Kuliah di mana? Di UI Wah, oh, keren, itu depok hukum Darah aku main deh, aku langgapkan Hoki dong Hah? <laughs> Berapa? Jurusan Hoki apa? sih Jurusan apa? Jurusan hukum oh, jurusan hukum Kalau <laughs> Hoki sih, jangan tanya-tanya tentang hukum, aku nggak tahu ya uh, Kalau malam ngambil elektronik, kalau pagi dihukum enggak, enggak, enggak, bercanda itu apa ya? enggak, enggak, bercanda, bercanda mana Instagram? <laughs> oh, Cik coba keting baik belakang nah, ini menjelang lebaran, enggak pulang? enggak, karena enggak ada libur kan? pulangnya... cuma apa? dua hari doang Cuma dua hari doang Yosita namanya? Iya Belum ya? Itu belum kami follow Kok ada postingan? Emang gak ada Tapi gila pengikutnya banyak banget Ya karena following aku juga lumayan banyak sih Udah aku udah follow itu Seks -sek. Profilnya gambar, okay. gambar monitor banyak Oke okay. okay. Wait wait Ya, itu berarti orang Batak iya aku orang Batak temen aku juga ada sih orang Batak dulu kerja di pekalongan juga dia kayak jadi mm -hmm. manajer di marganya marganya Markus Gultom apa namanya berarti marganya apa? Gultom apa Markus? oh berarti Gultom Gultom, Gultom. Oh. berarti marganya belakangnya gitu ya iya marganya belakangnya kalau gulthom itu keluarga apa gitu? Maksudnya kalau di sana gitu? apa? Hmm. Jujur, nggak tahu. Batak itu sebenarnya ada lima kan, hmm. lima pembagian gitu. Nah. Kalau aku maksudnya batak karo, jadi yang Gultom itu maksudnya batak toba, jadi aku kurang tahu nih pembagiannya gimana di dalam oh. batak toba itu. Batak karo sama batak toba beda? Beda ada 5 batak. Tahu kau ada lima batak ya? Hmm. Tapi yang paling sering tuh yang paling banyak, yang paling terkenal tuh Batak kau mbak huh? Itu kayak kasta tertinggi kayak dari apa? Rata-rata-rata. Oh, aku... Gak... Sama oh, aja suarata. sih. Enggak ada. Kalau kamu Jawa kah? Aku Jawa. Jawa tulen. Dulu temanku itu kerja di sini jadi kayak dia itu orang Batak ya udah lama tinggal di Pekalongan dia itu kayak jadi manajer pemasaran di kayak apa namanya? kayak batik-batik itulah ruko-ruko kan banyak itu kayak grosir itu. Dia jadi ya, manajer ya. pemasaran udah apa fokus 10 tahun tapi dia se sekarang udah balik ke Jakarta dia nikah Kayaknya dia udah nikah sih sama orang Batak juga. Apakah orang Batak itu harus wajib Nikahnya sama orang Batak juga atau boleh ke... Enggak, enggak. boleh bebas sebenarnya. Oh. Tapi ya orang-orang tua Batak pasti mungkin menginginkan anaknya menikah sama Batak juga. Iya juga ya. Pasti, biasanya, oh, biasanya. Iya, iya. Tapi enggak tahu sih itu temanku nikahnya sama orang mana. Mungkin sealiran mungkin kayak orang Batak juga sih. Tapi aku juga enggak tahu hmm. dia nikahnya di Jakarta, enggak di sini, enggak di Palu. Lohong. Enggak diundang kemarin. Enggak diundang. Nah, jauh sih, jauh, iya ikan, ya. di Jakarta. Pekalongan, Jawa Timur? Jawa tengah. tengah. Berarti sebelumnya Semarang, kalau dari Jakarta. Um, okay. Dari Semarang, berapa jam? Kalau dari Semarang, dua jam. Dari Tegal, juga dua jam. Hmm, Berarti, lumayan. Pekalongan itu berbatasan ya. antara... Kalau sebelah timurnya itu Semarang, sebelah baratnya itu berarti Tegal. Oh, berarti di tengah-tengah. Nah, mungkin ada waktu main sini ke Pekalongan. Aku Apa yang terkenal di Pekalongan? Batik ya, sama Megono, makanan khas Pekalongan. Megono sama Megono, Megono sama Mendoan. Oh, Mendoan tempe ya? <tuh> <tuh> Kalau batik Megono karena itu kayak dari gori nangka muda dicacat terus dibumbuin, terus di, didan hmm. main deh sini gori Nah benar pengen pengen sih tapi aku masih kecil <laughs> belum berani pergi berjauh sendiri ini kan di, di de, dari Medan ke Depok kan jauh juga ya gue kan kemarin diantarin loh oh kamu dianterin? ngi lah aku mana berani pergi sendiri orang tua ke situ hmm diantar ini ya nggak apa-apa kan tinggal naik kereta kemarin youtuber Korea juga datang ke pekalongan oh iya ngapain hmm. mereka Salantar. kamu kenal youtuber kenal Minji siapa tahu nggak Minji enggak gimana terus dia, tuh, dia kan orang Korea, ya, tapi dia ke Indonesia itu sama temanku yang di Pekalongan. Tapi, hmm. tapi dia ke Jakarta dulu ketemu Youtuber antara, apa, ketemu Youtuber Indonesia kan, kodaran sana di Jakarta. Habis itu, hmm. setelah mungkin seminggu atau sebulan di Jakarta, baru main ke Pekalongan sama temanku. Ya aku sempat oh, iya. ketemu juga nih yang mana sih orangnya Nanti aku kira -kira youtuber ya yang ya vlog juga hmm. jadi aku ya sempet ngobrol-ngobrol sih sama orang Korea tapi cuma sebentar sih aku juga ada kesibukan lain kan oh ya. kau bisa bahasa Korea Enggak ya. ya di banyak lah aku lihat videonya sih itu <laughs> benernya selalu ada di belakang ya ini secara simbolik saja sih ya biar <tuh> ketemu sama orang-orang korea di video hmm, ya, ya, biar orang koreanya interest Iyanyi. nah ya. langsung perjalanan sama loh <tuh> hmm. <tuh> Kamu siapa? Ochi, Ochi, Ochi. Oh, Ramja Chan. Oh ya, thank you. Ngomong-ngomong, nah, uh, mau tanya boleh nih ya. Kalau di, Kenapa? Kalau di Batak, agamanya apa? Oh, beda-beda sih. Semua agama ada. Ah. Kalau aku, hmm, um, Kristen. apa ini, oh, kok difoto <laughs> ya? Maksudnya kan, biar ini aku yang kirim ntar, tegi... ntar lupa. Oke, hmm. oke, okay, okay. ya itu orang Korea yang beda negara aja, bisa main kesini. Kalau nggak dia naik kereta, yes, iya sih. Aduh, nanti ah, ya, aku <laughs> mengumpulkan duit dulu, mengumpulkan tenaga, mengumpulkan mental tinggal di Depok udah berapa tahun? satu tahun? setengah tahun? setengah tahun? Ya. Dede, aku nanya, baru? Aku, bah... nanya, aku nanya temanku coba-coba, aku mau nanya temanku ya, bos depok kemana bos? oke. oke oke. aku sebenarnya belum tahu banyak sih depok ini dulunya apa Tunggu, aja? kan depok itu itu aja kan? luas tau sebenarnya? enggak juga. Jadi, yang kayak ikut kayak komunitas gitu, loh. ada komunitas grup, ada teman kayak Jakarta, Depok, terus Medan juga ada, terus Suryo ada, terus Surabaya, mm. Surabaya Malang Blitar. Jogja kemarin tapi aku yang perlu oh, banyak banget tapi aku kopdarnya ke kayak teman-teman Surabaya pernah sama Surabaya sama Jakarta komunitas apa ya teman-teman ada bisnis hmm. kecil-kecil tapi oh. dia udah oh, ayo gitu. Hai hmm. Nggak, saya jomblo. Ah, serius? <laughs> iya. Secantik kamu masih jomblo. Makanya bisa main om, ya? Tolonglah, pacar saya marah, kan? Secantik kamu masih jomblo. Ah, yang benar Aduh. Jangan kayak gitu. Iya, jomblo. Hmm. Banyak. Banyak fans ini pastinya. Enggak lah. Aku... Biasa-biasa aja. Bukan, <laughs> bagus, iya kah? Ini tadi baru dicatok sih, jadi kayak berbentuk Kalau enggak, lurus banget ngelukang gitu Bagus sih, kalau yang lurus Eh kalau batak, hmm. batak itu Chinese bukannya? ya? Kenapa? Kalau Batak itu Chinese bukannya? ya? Chinese? Ada? Eh? Bukan, bukan. Mungkin ada campuran gitu. Eh enggak, maksud gimana sih? Bide, batak iya. tuh ya Batak. Supur Bede ya? Ya, cani. Kamu enggak sendiri ya? Enggak ada teman dari Batak di situ? Enggak, aku sendiri sih. Disini. Yeah di kamarnya sendiri. Tapi pas pulang Eh di... tapi ada teman. Dari tapi pas, pulang. pas pulang dijemput atau pulang sendiri? Pas pulang kapan? Oh, kemarin waktu Natal ya pulang. Aku pulang bareng keluarga yang dari sini. Jadi mereka juga pulang kampung kan. Oh. oh punya keluarga di situ. Bareng keluarga ini. Ada di Jakarta kayak misalkan kayak tante om apa hmm, adanya papaku hmm, berarti om um, ya pantes aja berarti kamu ikut ngkos sendiri atau ikut om ngkos sendiri <tuk> di sini soalnya jauh kan dari ke UI kan hmm. dia om aku rumahnya di jakar di jaksel hmm. di kebayoran terus satu lagi ada yang di ciledug jadi jauh banget kalau nah, dari jad, itu kalau jad, ada ada keluarga yang tinggal di Jakarta kayak bisnis di Jakarta usaha kerja di Jakarta itu mimpi mm -hmm, kerja papa mama kamu di Medan semua iya sebenarnya enggak Medan sih tapi aku selalu bilangnya dari Medan karena kota aku enggak terlalu terkenal apa itu Hai Sidikalang tahu oh, enggak Sidi Kalang, ini malu, saya malu saya Sidi, bilang Sidi Kalang, ya enggak lah, ngapain malu yes. Soalnya enggak terkenal ya enggak. Jadi kalau misalnya anak-anak uh, Jawa hmm. nanya ke aku Kamu dari mana, aku selalu jawabnya dari Medan ah. Walaupun sebenarnya lumayan jauh ya Sidi Kalang Medan tuh 5 jam perjalanan Wih, jauh juga Tapi Sumatera itu, itu kayak ya. dari tempatku mau ke Jogja itu 5 jam Oh iya <laughs> Iya sih, tapi oh. ya gimana, orang-orang nggak -orang tahu sih dikau Iya oh, nggak ada yang tahu ya, aku ini aja baru dengar. Kalau yang iya, sering kan. kayak Medan, Lampung, terus Serio hmm. terus, Beras tagi pernah denger nggak? Beras tagi pernah? Oh kalau beras tagi, dari sini ke beras tagi 2 jam oh, Beras tagi itu... daerah Sumatera Utara, daerah Danau Toba. Suku Batak Karo. Karo Danotoba beda lagi. Itu daerah Pras lagi. Prasnya lagi. itu ingat aku kalau dulu main monopoli itu ada Pras lagi. Oh, monopoli. Iya, itu sih yang main apa? Lodo itu. <laughs> ada Monopoly. Oh, namanya namanya Pras Kan kota-kotanya ada kota apa, kota apa nanti meluncur ke beras tagi Oh tahu tahu tahu, tahu. Oh, oh iya ada, ada. beras tagi hmm. Wah keren banget Gue baru tau, bukannya itu nama-nama kota Nama gebra, ya? Iya nama, nama kota ada, nama negara, negara ada, tergantung kertas ya kan Tergantung belinya nah, yang mana nah, nah, nah. Hmm. Oke, Tru. Gitu. Terkenal kopi. Kok kayak Lampung, kopi Lampung. Enggak tahu. Oh iya, Lampung juga kopi ya? Iya, sebenarnya. Lampung kok. Sirih kali kopi. Kopi Sirihang tuh kenal sih sampai udah dijualin ke luar negeri. Kalau aku, aku. Kalau aku sering dapat oleh kan. temanku kan orang Lampung tapi dia udah punya istri orang Pertawongan kan dia dinasnya di sini di Pekalongan jadi hmm. setiap dia itu dia nggak mudik waktu kayak Corona kan udah nggak mudik beberapa hmm. tahun terus kemarin itu baru-baru mudik dari Lampung itu bawa kopi hmm. nah, mantap kopinya dari Lampung oh iya jadi kayak kamu harus coba kopi di Pekalongan juga sini-sini kirimin Oke, nanti aku kirimin. <laughs> Tapi sebenarnya aku gak suka sih minum kopinya, oh, ya, karena dasarnya aku gak suka minum kopi sih. Oh, mungkin. Tapi kata orang-orang enak. Biasanya kalau ada penyakit lambung itu gak boleh minum kopi. Hmm. Iya. Asap. Aku pernah minum kopi di tengah malam, oh. kayak sus gitu, oh, jadi ya, takut ya. untuk minum. Nah, nya susu atau coklat aja. iya yeah. susu. Temanku kalau pulang ke Lampung itu dia bawa satu plastik ini gede, kopi. Hmm. Enak kopinya. Teras, oh iya. Yeah. Terasa apa namanya? Kayak terasa kopinya. Iya yeah, terasa kopinya, mantap kopinya. Mas <laughs> susunya. Eh terus kamu paling minum kopi pakai gula kah? Pakai lah tapi kan gak banyak hmm, sukanya copy nggak. Nggak, nggak, nggak suka sukanya kopi pahit? enggak enggak suka hmmm hmmm ada orang yang suka kopi pahit, kayak iya yeah. kok bisa yeah. sih? kopi gak masalah sih hmmm kopi tanpa gula juga agak manis manisnya ada di kamar hmmmmmm uh, smooth <laughs> Terus, eh kontennya kayak gini-gini ya, gombalin cewek gitu-gitu ya. Gitu -gitu. enggak konten enggak, enggak gombalin cewek. malu lah gombalin jadi? cewek. jadi konten gua lebih spesifik ke kayak obrolan bahasa Korea gitu. hmm, eh kamu belajar Korea dari mana? dari internet. wow. Ui ada, ada jurusan bahasa Korea juga, guys? ada. dia masuk fib. kayaknya aku pernah dengar sih oh ya. Oh iya, ada sih, Fakultas Ilmu Budaya, itu ada sastra korea, jurusan sastra korea Temen Teman aku ada satu oh, berarti pinter bahasa koreanya? Kayaknya iya sih, kemarin kayak dia ada temen kan, hmm. e, kayak teman aku ini ada punya temen, terus mereka kayak ngomong pakai bahasa korea, anjir kok pinter <laughs> banget oh, iya. Aku cuma, oke, eh, oke okay. Jadi konten itu, konten itu bukan kayak ngerayu saya bukan, bukan kembali aku nggak hmm. seneng gombalin cewek, aku lebih serius, oh, ke, iya. cewek, serius ke cewek lah. Hmm. Aku lebih konten ke ketemu orang Korea atau ketemu orang asing yang lebih kayak ke bahasa Korea gitu. Aku sambil belajar, hmm. sambil belajar lah, dikit-dikit lah. Kurang-kurang, beneran gak ada alas. Wow Ya, tapi nggak sempurna sih masih hanya dalam proses belajar Coba, coba, coba Ya, bingung nggak ada lawan lainnya Iya juga sih, uh, apa, uh, introduce yourself, apa, perkenalan uh, diri Perkenalan, oh, jatuh, pernonean siang sebut Saya jadi sobe, pakai semuanya Ayo kasih, saya jadi sobe pakai semuanya Jangan ini Indonesia seharam Kita Kamu Kamu Apa itu artinya Kamu pintar bahasa Korea juga Enggak Enggak Enggak Enggak Aku Kamu Tadi Kemarin sempat ketemu sih sama cewek Indonesia dia juga bisa bahasa Korea aku ketemu berapa kali sih, hmm. sih. E, cewek Indonesia kayak wah seneng ngobrolnya itu sih dia yeah, dia, yeah. dia aja terkejut loh kok kamu bisa bahasa Korea dia belajar lah, kan sama-sama belajar hmm. <laughs> keren banget Karena, gimana sih mulainya dari apa gitu kayak ya, ya, gimana mulainya pertama yang penting bisa baca baca tulis tulisan korea gitu, nanti kelama-lama bisa hmm. aku aja masih kamu pula. bisa? aku aja bisa kalau tulis bacanya. cuman aku aja pingin kayak nonton drama, cuma kayak aku itu terlalu males kayak nonton drama korea itu kayaknya terlalu males mungkin biar bisa lebih sempurna itu kayak nonton drama korea hmm, iya sih, ya, banyak yang bisa belajar dari cuman, nonton drama korea cuman, cuman aku nggak terlalu senang drama korea eh uh, silensi ya jadi aku kayak bahasa aku terbatas. Dulu uh, sempat ketem ketemu juga sih sama orang uh, Jakarta bahasa uh, dia cowok Tapi uh, bahasa Koreanya bagus. Setelah aku tanya si orang Korea itu yang datang ke Jakarta, anjir ternyata dia pernah kuliah di, di Solo, paruh sana. Dia bahasa Koreanya di Solo. Di Solo. Di Solo solo sol, akhirnya solo, yeah. Oh, mantus. Iya, makanya aku pinter banget aja. Lebih sempurna dari aku mungkin. Tingkatnya kayak bumi dan langit. Ya, mantus sih kan udah kuliah di sana ya. Kamu sendiri udah pernah ke Korea kah? Enggak, di rumah saja. Oh, Hira ini udah pernah baiknya sih jalan -jalan sana. Banyak banyak teman sih ngajakin di sana. Kemarin juga ketemu orang Korea kan Udah kamu kesini aja antar aku jamin. Hmm. ntar aku jamin kamu bisa masuk ke Korea gitu. Soalnya pengajuan apply ke visa Korea kan selalu juga Oh iya. Ngurus geng ngurusnya itu. Temen gua udah kesana, sana yang si cewek dia kerja di hotel tapi dia sering ke Korea kayak nah, hmm. ya, kayak dia punya TTM nolan Korea, kan? jadi, bahasa Korea beda gitu. ada nah, kayak resepsionis gitu kan, jadi dia harus bisa bahasa asing gitu. bisa nah. iya jadi dia bisa bahasa asing. Betulnya hmm. om aku sekarang lagi di Korea Hah? kayak ada iya om aku lagi di Korea. <laughs> Uh, adanya mamaku udah lagi di Korea kayak ada kerja gitu. Ah. Nah katanya kemarin dia belajar be belajar ini juga kan belajar bahasa Korea hmm? sampai wah tahun gitu kayaknya ada mamamu di Korea ya? Bukan. Ada ada ada mamaku. Oh ku. tante tante. Om om. Om. Oh yang kerja om. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Kerja apa? Di... duh nggak tahu apa ya nggak di pabrik, Saya... di pabrik. bukan bukan aduh kok aku lupa sih aku kurang tahu juga sih enggak, tapi kerja ayo, ikut kantoran, kayaknya di, di kantoran iya di kantoran oh, di ayo. perusahaan gitu kalau kantoran itu ya kalau... Mungkin ya, kayak kedutaan mungkin bisa jadi, atau bank-bank. Enggak kedutaan sih, kayaknya enggak kedutaan. Kayaknya di sana juga ada Apa ya? bank Indonesia, juga kan? bank kayak bank BNI, ada juga. hmm aku kurang tanya sih, Wah, tapi udah pintar bahasa Koreanya enggak belum, kayaknya. Hmm. Tapi oh. dia sambil belajar. Kayaknya enggak sih, enggak harus bahasa Korea kemarin. Jadi yang diminta tuh bahasa bisa bahasa Inggris aja. Hmm. Bahasa umumnya kan bahasa, bahasa Inggris. Hmm. -mm. Di kamar sendiri ya? Ya, aku sendiri. Emang sendiri tidak ada, nggak boleh. Oh main TV game masa nggak boleh? Oh domi aja. Kira-kira oh. datang ke sini anjing? Nggak boleh. Emang nggak boleh main di sini? Nggak boleh soalnya ini khusus cewek. Oh, ya makanya ke setelah sepuluh. sepuluh. Mm -mm. Ya terus mau ngapain ke Depok? Gak boleh waduh <mandi> sih deh <gak> <gak> Ya jalan-jalan aja di UI Oh gitu ya, jalan-jalan puter-puter ya Nyari orang mm. Korea, perlu pro-prolandosa -pro -pro Korea buat <gak> Bener, bener, iya jalan-jalan ke FIB Bentar ah, deh, kalau temenku kalau undang lagi aku mau pesan Iya yeah, lupa deh Walaupun Depok itu kota yang banyak masalahnya, tapi nggak apa-apa. Banyak, banyak kasus-kasusnya tiap tiap bulan kayak ada aja berita yang viral gitu dari Depok. Kekerasan, gitu ya. Kenapa? Kekerasan, gitu. Ya ada kayak gitu. Terus kan COVID juga pertama kali di Indonesia kan ya, dari bener. Depok. Iya benar. Teman-temanku kan datang datang ke Pekalaman kan itu satu keluarga mm. itu panik semua. Dia di Bekalangan itu sampai borong. Itu apa masker? beli Nah, ribu itu. Mm -hmm. Dia itu kayak apa namanya? panik gitu. Wah, sana Depok udah ada yang kena Covid ini. Iya. Benar, benar. Pertama itu. kali dari Depok. Pertama kali. Terus sih. Pada, pada panik itu. Temenku juga mm. panik aku juga panik kan, aduh ini jangan-jangan kena covid, ini dari depo ke sini, ntar aku ketularan benar, <laughs> sempet, benar, aku, ya? sempet, sempet aku juga sih, ini dari depo, ntar aku ketularan ntar <laughs> covid cuma itu-itu aja yang kenapa? Betul, yang penting imunnya tuh lagi, enggak masalah mm -hmm. tapi, ngomongin tentang covid, kamu udah pernah kena Ya, pasti semua orang pasti kena Enggak, aku enggak Iya sih, tapi Serius? Sampai sakit banget gitu Jadi, badannya kayak pegal-pegal Mungkin hidung gak bau itu pasti pernah Setiap orang pasti pernah Hidung gak pernah bau pernah Enggak, pernah Masa? <tuk> iya Oh, hebat benar. Paling kalau misalnya Lagi flu gitu kan Terus di swab ya negatif iya iya lah <laughs> nah, emang covid memang seperti itu disempat ya pasti negatif hasilnya wah positif lah hah? masa bisa? oh iya iya positif ya, <laughs> ya kan? iya kan kalau positif oh, baru oh, ya, ya, terkena positif. covid kan uh, masa nggak positif covid? <laughs> iya nggak, nggak pernah satu keluarga tuh nggak pernah Seriusan? pengen sih tapi rata-rata rata, aku aku kayak survei survei itu ya satu kampung itu rata-rata pernah mengalami itu semua bukan satu oh, iya kampung aku nanya teman-teman satu pekerjaan kamu udah pernah kan pas awal-awal kan pada takut ngomong aku kena covid kan takut di, hmm. dih kan takut di hmm. iya, dihindari terus aku ngomong pas setelah ini kan ada mayim kan? Nggak ada apa-apa, oh, ternyata baru mau mau, oh, aku dulu, udah pernah gini gini kan <laughs> ada cerita semua kan? <laughs> ternyata umur, oh. apa, -apa. Aku, aku, aku, aku, hmm? Iya sih, teman-teman aku, aku banyak kan? Nah. Tapi aku nggak pernah. Nah. Ya, puji Tuhan sih, nggak pernah. Iya, yeah. yeah, keluarga aku yang di Jakarta kemarin pernah yang sampai paniknya, yang, penting, yang penting itu aja jangan panik, terus jangan punya penyakit dalam, kayak misalkan paru-paru atau kencing mm. manis. Iya, yeah, jadi komplikasi. Kalau punya penyakit dalam, ya parah. Iya, yeah, yeah. komplikasi nggak sih istilahnya? Kurang tahu. Terus temenku aja ya, masuk rumah sakit, terus istrinya sampai suam. Gara-gara hmm. suaminya kan masuk rumah sakit. Istrinya stres hmm. takut mati atau takut hmm. apa. Sampai tas hmm. tisu itu sampai digigit, batu aja mau dimatang. Yeah. Ya gara-gara stres kayak yeah. kayak tekanan. Jadi hasilnya nggak yeah. dipikirin, makanya dia itu terlalu dipikirkan gitu. Iya, yeah. iya yeah. Jadi kayak stres, yang di rumah itu stres. Hmm. Ya, Ada penting, anaknya pak? Yang penting itu jangan terlalu dipikirkan, terlalu berpikir. Jangan terlalu dipikirkan. Iya sih. Efeknya, kok imun tubuh? Semakin dipikirkan semakin, semakin sakit. Iya. Hmm. Benar sih. Sering main dompet? Enggak sering banget, kalau gabut aja tapi udah sejak uh, aku kuliah. Udah sejak kuliah. Wah, ya udah lama sih. Iya. Hmm. Karena kan sendiri, harus nah. jadi bebas main. <laughs> oh. Kalau di rumah kan enggak enak. Udah bebas. Nah, ini kamar sendiri atau sama ada temannya Sendiri. Satu kamar satu orang. Iya, enak. Ya? Yeah, enak. Kalau dua orang, jadinya mau tidur malam. Kayak satunya ada tidur, mau apa-apa, takut <tuk> mengganggu. Nggak enak kan. Terus, Terus mungkin bisa pahamnya perasaan dia kaya kaya, mungkin. kan. Iya. Mungkin, yeah. mungkin, mungkin kalau beda suku, bisa jadi kayak beda budaya. Mau ngapain, mm -hmm. aja, kayak...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 Berapa? Murah sih, wow. wow, tiga ratus. Iya makanya kalau kos satu, iya satu jutaan sudah satu, satu juta jutaan, jutaan ke atas liga. kan. Mungkin kelas mm -hmm. standar itu satu Iya. Itu masih Bahaya, ya, Pasti oh. iya. asrama nah. Tapi asrama itu cuman batasnya dua dua tahun aja sih. Hmm. Jadi aku akan tetap kos. Berarti dua tahun harus asrama, terus dua tahun apa? Berikutnya harus pindah. Iya, kenapa sekarang ini? tahu gitu peraturannya ya, tapi masih lumayan sih. Tiga ratus kali dua tahun. Kan, heem, perwarnanya kayak apa? Kan, ternyata ini bagus. Ah, berantakan. Gak apa -apa. Janganlah berantakan. Enggak ada sih, apa-apa. kecil sih. Gimana sih ngumpulnya? Kecil ayo. gimana ya? Tempat Terus ya. di sini, sempat tidur di sini. Terus di situ ada lemari. Ya masalah sih, sempatnya buat tidur. Ini tempat nah, isi itu punya hijau belajar. Lagi berantakan malu. Kalau full fasilitas ya harus berani bayar mahal. Iya, ya, benar. ya sesuai lah sama harga yang kita dapat. iya benar. Kenyamanan. sesuai harga sama fasilitas yang kita dapet kenyamanan juga terus rencana kalo habis dari asrama sama kontra mana gitu? kayaknya mau ngekos sih di oh, iya. deket kampus lah tapi belum dapet di mana. ini lagi nyari-nyari kampus gitu eh nyari-nyari kos gitu kan tapi kan masih, tapi masih belum tahu. panjang kan? Habis, masih iya kan? sih tapi prepare, prepare oh persiapan gitu ya? Iya. Hmm. Caranya yang Iya, jangan yang ibu kuasnya galak, nggak mau. Ntar Apa apa sih? <laughs> Ayo main, main, Ke depok Depok tapi panas banget cok. As Asramanya masih gawat kok, gak usah Kenapa? Asramanya masih gawat, gak usah Gawat apa? Gawat, gawat, masih gawat Gawat, gawat. gawat. gawat. Tapi Depok gawat. ini panas banget Iya panas sih, gak usah Terus ke... Kalau gak panas Kalau perangkat kulit Atau motor, atau jalan kaki? Ada bis Bis UI Jadi Oh kalau jalan-jalan ya Naik KRL Kalau nggak naik Gojek Deket lah Iya Tapi ininya Enggak enaknya di ongkos Serba mahal itu Abisin GoPay Oh Iya itu, hmm. aku disuruh bawa motor kan tapi nah. aku belum, -belum bisa kamu dan takut juga sih kamu nggak bisa naik motor Enggak serius kemarin iya disuruh belajar sama orang tua aku kan tapi aku nggak berani bawa mobil nggak mobil bisa juga motor aja nggak bisa ah, serius Iya. Emang semua Emang semua orang harus bisa bawa motor. Iya <laughs> kebanyakan sih, tapi enggak juga sih. Ada juga cewek yang enggak bisa bawa motor gitu kan. Jadi. Iya. Kan? Aku pengen dibonceng. Iya kayaknya gimana gitu ya maksudnya jauh dari rumah. Maksudnya pengen naik motor, apa namanya ya? Mau kemana kemana kan? Gak harus, pakai ya. boceng, gak harus pakai KRL, gak harus pakai KRL, gak harus pakai... Ya iya Mungkin naik motor sendiri lebih kayak apa namanya ya? Lebih bebas ya Lebih bebas Lebih ngirit juga bisa Iya sih, tapi aku takut Takut, jalanan Depok tuh macet kan terus nah. Orang-orangnya tuh cepet-cepet banget gitu loh Tapi kalau sekarang ya kayak apa ya? Ah uh, udah di kota kalau di kampung kan masih bisa belajar tuh. Masih enak mau Gimana belajarnya kalau... sekarang kayak udah telat gitu ya. Sia-sia. <tutup> <tutup> Nantilah kalau kampung ini pulang. Pulang. Langsung belajar ke mobil aja. Entar aku cari. Oke, itu bu. Tapi kalau jadi main ke Depok lah. Hmm, Sih. Kalau... Depok, Depok apa Kalongan berapa jam kah berapa ya Kurang tahu ya. Ntar kamu share log ya. UI, aku di UI. Oh uh, itu, aku cek lah Depok. Deh, coba kita search Depok. So. itu dari kampusnya dekat berarti di UI-nya langsung. Empat jam, cuy. baca Iya. Hmm. empat jam. Keretanya ada enggak sih? Huh? Kenapa? Enggak. Entar kalau temanku jadi. Bacarnya Kalau <laughs> Tergantung ngantuknya jam berapa malang malang. Kadang bisa jam Bisa subuh aja Enggak subuh banget Jam-jam dua, jam tiga kadang bisa kadang jam 10 juga udah tepar kan jam 11, 12, terserah tergantung mood saya ya. mm -mm, kadang jam 2, kalau lagi nugas <tuh> hmm. tapi di UI ada banyak orang Korea juga? Mm, kalau di fakultas nggak ada sih orang Korea Mungkin di FIB banyak Bisa atas bahasa. Konsultasi mu but eh. Bisa atas bahasa. Yeah. Iya, ke situ ya main-main ya. Ada orang kan ya. Ayasiu. <laughs> Kok enggak sama dosennya sekalian ya? Aja. Belum <laughs> belum level lah, dosennya udah kelas tinggi. Ya, kan ngobrol doang. <laughs> Udah sih tadi Tadi makan, makan, jam 6 makan, Indomie Aduh, creating, dong. Sungguh anak kos makan, makan, makan, makan, makan, makan, makan, makan, Aku beli Di bawah di kantin, soalnya kalau masak nggak ada dapur palingan pakai kompor bisa masak mie instan doang oh, cuma masak sederhana simpel-simpel gitu ya hmm. Hmm. Hmm. tapi aku sering membeli sih di bawah yes yes yes, yes. <tuh> <tuh> Hai kapan ya uh, mungkin Marah, kayaknya kayaknya enggak deh kayaknya liburnya cuma dua mingguan Nanggung. Mm -mm. kayaknya aku ke rumah saudara yang rumah saudara di sini aja mm -mm. mahal ongkos berapa kalau Jakarta Medan? Eh, kok mati? Halo. Mati kah? Macet. Tes, tes. Kameraku, kamera. Halo, halo. Tes, mati. Hmm?